kebudaran Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai bagi kalian saat ini kami akan memberikan informasi terbaru dan menarik seputar idola kita gak ke kabar ke pertama persahabat ya kita lihat di sini ada sebuah unggahan yang luar biasa dari kakak Bilad. Masya Allah banyak persahabat ya kakak bilal terfikir sangat lembek sekali di lokasi syuting ini Baru sampai dari Surabaya, langsung lanjut kerja persahabat ya Pejuang Rizky Bilar persahabat ya. Masya Allah, ini dimunggah oleh Bang Adi Sky di IG pribadinya Masya Allah, luar biasa Memperlihatkan kakak Bilar yang begitu bekerja kerasnya persahabatnya Baru sampai saja dari Surabaya, langsung lanjut syuting JWB 2 Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu berikan kesuksesan Momen ini diunggah kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan Ada sebuah kalimat kapsen juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Masya Allah, pejuang keluarga, sehat terus ya Masya Allah, banget ya Begitu bangganya kepada kakak Bilar Kakak Bilar itu adalah orang yang sangat bertanggung jawab, bekerja keras, dan selalu sayang keluarga dalam postingan tersebut juga banyak sekali dibanjiri komentar dan respon yang diberikan dari para fans. Salah satunya dari akun Safira429, Masya Allah Bismillah ya Allah, sisain satu laki-laki seperti dia ya Allah, Masya Allah banget ya, luar biasa pokoknya kebanggaan banget kakak bilang, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Untuk berikutnya kita lihat juga Ada sebuah unggahan masih dari akun Instagram yang sama Momen ketika Leslie kejora Besar keluarga kakak Pilar Ini dinner bareng ya Duh, Dede Lesti lagi duduk bareng sama Kak Sheila Katanya tuh, Masya Allah Memakai kerudung samaan dengan Dede Lesti ya Luar biasa, mudah-mudahan kedekatan ini Selalu kita lihat Mudah-mudahan selalu harmonis Dede Lesti dan keluarga besar kakak Pilar Membuat kita semakin bangga Dan bahagia dalam postingan tersebut juga banyak sekali banjiri komentar yang diberikan dari para fans yakni dari akun Farihatul Jana underscore bn13 gemus banget Kayak lihat bunda maanaknya anaknya katanya tuh masyaallah banget ya dan berikutnya komentar lain diberikan dari akun Mama haryan 00201 mirip banget perangkat sama tatunya katanya tuh luar biasa banget nih kita juga berasa seperti anak dan bundanya ya Masya Allah mudah-mudahan jadi Lesti diberikan kesehatan kekuatan dan BBL nya juga selalu diberikan kesehatan selanjutnya kita lihat persahabat ada sebuah unggahan yang mana membuat kita ketawa bahagia juga persahabatnya dengan tingkah laku dari asisten Lesti dan Bilar yaitu Bang Ariel dan Bang Adlin ketikanya sampai di lokasi syuting banyak sekali wartawan yang sudah menunggu kakak pilar dan Lesti kejar apa sahabat ya Dan di momen ini ada tingkah laku yang gesrek banget dari asisten Leslar, Adlin dan Abang Ariel Yang mana tentunya lagi mewawancarai balik wartawan persahabat ya Sampai Dede Leslie pun ngakak saat melihat momen tersebut sahabat ya Emang cute banget ya ketawanya Dede Leslie nular banget gimana gak gensrek ya asistennya bosnya aja tentunya gensreknya minta ampun pesawatnya nular Allah, tabrakanlah mudah mudahan selalu sehat bahagia semuanya untuk semua tim dari Letlar dalam postingan tersebut juga tuh banyak sekali banjir komentar dari para fans yakni dari akun Haifa underscore Archie betah gua mah di Konoha kalau kayak gini banget woi katanya tuh betah banget dengan warga konoha katanya tuh, Masya Allah banget. dan berikutnya komentar lain diberikan dari akun maryuni 37 ngakak dengar ketawa kakak sama dedek katanya tuh maklakuan timnya yang super kocak bahagia terus semuanya amin masyaallah banget ya selalu doakan yang terbaik untuk Lasti dan Rizky Gila. selanjutnya juga ada momen yang luar biasa tambah cute dan tambah ketawa bahagia. dungah nih gsnya yes kakak Pilar lagi persahabatan, tentunya Adlin dan Pak Ariel ini menunjukkan kekocakannya ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption oleh kakak Bilar ini lebih banget katanya tuh mik buat wawancara dijadiin mic buat karaoke Adli Nrabi Ariel Lobster aduh, mik wawancara dibuat tentunya dibuat karaoke para ya emang ini cute banget membuat kita ketawa bahagia aja nih para tim Leslar mudah-mudahan selalu bahagia selalu memberikan kejutan untuk kita semua. Kekabar berikutnya persahabat ada sebuah unggahan yang luar biasa juga yang kita dapatkan. Ini ada unggahan video dari Bang Derry yang menyampaikan bahwa Kakak Bilar adalah seorang yang bertanggung jawab yang selalu sayang keluarga apalagi kepada istri tercintanya. Bang Derry menyampaikan persahabatnya untuk lesti kejora nih. Kakak sudah menyiapkan semuanya dan gak boleh jauh, da jauh dari dia, gak boleh capek, gak boleh kenapa-napa. Bahkan, kalau acara terlalu lama, Bilar milih udahan uang dibalikin daripada istri yang kecapean itu. Ini adalah salah satu bentuk penyampaian dari Banderi, bahwa kakak Bilar itu sangat bertanggung jawab, semuanya sudah disiapkan untuk dedek Elasti kecil. Apalagi tentunya kakak Bilar tidak mau melihat dedek lastik kecapean sahabatnya Masya Allah. Suami siaga dan sayang sama istrinya itulah Rizky Pilar. Mudah-mudahan selalu menjadi imam yang baik untuk dedek Lesti. Dan mudah-mudahan juga dedek Lesti selalu menjadi makmum yang baik untuk kakak Rizky Pilar. Dan kita doakan mudah-mudahan juga Lesti dan Pilar yang selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Dan ke kabar berikutnya kita lihat juga. Ada sebuah unggahan dari fashion dedek Lesti. Kita lihat pas sahabat ya ketika di acara cinta Abdellislah, Abdellesti memakai Rompi ya, ini merek Zara Ini dibanderol seharga Rp 629.900 Wow, Rompinya Saja, ini harganya Lebih dari setengah jutaan Masya Allah Mudah-mudahan selalu berkah barokah terus untuk rezeki Dari dedek Lesti maupun kakak Rizky Pilar, selanjutnya Kita lihat pas yang ada info Penting dari Bu Harciwi Ahmad di akun Instagram pribadinya semalam mengunggah sebuah postingan info konser Rindu Rasul Ini akan hadir malam hari ini Selasa 19 Oktober jam 20.30 waktu Indonesia Barat persahabat ya, jangan sampai lupa Konser Rindu Rasul malam ini akan hadir di Indosiar dan Najwa TV Indonesia. Kita dukung terus karya-karya dari Indosiar para sahabat ya. Walaupun tentu di acara malam hari ini yang Lasti tidak hadir para sahabat ya. Ibu Arswi menginfokan nih untuk pengisi acara nama Lesti Kejora dan Rizky bila tidak tercantum di Acara tersebut tersampai ya, tetap kita dukung saja yang terbaik. Mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari idola sayangan kita dan Ibu Harsiwi Ahmad seputar Lesti dan bilang Kita masih menunggu kabar baik selanjutnya total stay dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini adalah informasi di pagi hari ini.